oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke okay, jadi kali ini kita melihat atau prediksi dari Social blade gaji dari dasi kampung yaitu channel jerat ruak-ruak ini kawan-kawan. Jadi kurang lebih per bulannya 443 dolar. Kalau di rupiahkan kira-kira 443 dikali 1 dolar 15.000. Enam juta Jadi, dasi kampung bergabung Agustus 2020 baru kurang lebih. 6 bulan lebih lah, subscribernya udah mencapai 143.000 upload video baru 132, dan penghasilan udah lumayan wow lah. Semoga kawan-kawan penjara tua-kelua. Bisa mengikuti jejak nasi kampung. Oke, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.